Oke, okay, selamat malam. Terima kasih yang sudah berpartisipasi. Malam ini saya akan sharing ya, dan judulnya sengaja saya buat kayak gini. Bangkit karena Corona. Jadi, ya kita harus paham bahwa uh, bahwa pandemik ini sudah terjadi. Dan itu melanda seluruh dunia. Dan ini bukan yang uh, pertama kali kita mengalami ya, Uh, sebelumnya kita juga sudah mengalami beberapa tragedi, beberapa uh, masalah dengan uh, keuangan kita next. Jadi kita lihat pada tahun 98 kita mengalami apa disebut dengan Krismon. Ya, waktu itu melulu adalah krisis dalam bidang moneter, dalam bidang ekonomi yang berdampak sosial ada kerusuhan dan jatuhnya Orde Baru dan 2008 pun kita mengalami apa yang disebut dengan krisis lagi yang juga ekonomi yang dibubarkannya bank Century dan sebagainya, itu yang disebabkan oleh ada kasus subprime mortgage di Amerika. Dan sekarang kita mengalami lagi adalah krisis yang jauh lebih besar, yaitu yang disebut dengan uh, krisis uh, yang akibat koron. Dan ini krisisnya adalah multidimensional ya. Jadi next ada, ini krisis semula adalah krisis dalam bidang kesehatan. ya Bidang kesehatan dan kemudian berdampak kepada krisis ekonomi. Dan kalau kita tidak hati-hati dan sekarang sudah terlihat itu adalah krisis dalam bidang sosial. Kalau pemerintah kita dan kita sendiri sebagai anggota masyarakat tidak bisa mengatasi ini, akan kita khawatirkan. ya Kita lihat bahwa ada pencurian-pencurian sekarang. Apalagi uh, kemarin terjadi 30.000 ribu napi dilepaskan dan bayangkan. Dan mereka sekarang ada yang uh, kambuhan melakukan berbagai kejahatan. Dan ini harus segera kita selesaikan, ya kita lihat sebenarnya ya krisis ini, next, uh, melanda seluruh dunia, ya seluruh dunia, ya negara-negara besar pun ya kita lihat uh, uh, terkena, jadi bukan saja Indonesia, next kita lihat di slide saya, anda lihat ya Amerika, negara-negara, Katakan saja, negara-negara yang adidaya, yang demikian luar biasa, mulai Amerika, Inggris, Itali, Perancis, Jerman, ya Spanyol, kemudian juga Jepang, Korea, termasuk China, walaupun katanya sedikit mereda sekarang semuanya terkena dan termasuk Indonesia. Ya Anda lihat, negara lumpuh dan sekarang ekonomi juga kita lumpuh ya, saham-saham di berbagai negara berjatuhan, jadi perusahaan-perusahaan besar, banyak yang kolaps, banyak yang kehilangan uh, penghasilan demikian besar ya. Perusahaan-perusahaan kecil apalagi, UMKM di Indonesia banyak juga yang jadi korban ya. Dan kemudian banyak sekali terjadi PHK. Saya sudah mendapatkan data ada 2,8 juta penduduk atau uh, di Indonesia sekarang pegawai kita ada yang dirumahkan, ada yang di PHK, ada yang gajinya dibayar separuh. Jadi kalau kita lihat ya, yeah, next. Ya, anda lihat, korbannya juga macam-macam. Ya, corona ini tidak pandang bulu. Ya, bukan hanya rakyat kecil. Kita lihat ada Boris Johnson, ya, perdana menteri Inggris kena. Dan kemudian ada menteri keuangan Jerman bunuh diri karena, waduh, stres dia. Dan kemudian kita lihat juga wakil menteri Kesan Iran juga terkena dan terakhir ada bintang film juga ya, apa Tom Heng juga terkena COVID dan di Indonesia. Uh, Menteri Perhubungan kita Budi Karya juga terkena Anda lihat orang-orang besar pun apa terkena ya Dan uh, next Jadi kalau kita lihat ya ini yang saya katakan lagi PHK dan pekerja yang dirumahkan sudah tembus 2,8 juta Dan angkanya akan terus bergulir Terus akan membesar Jadi uh, saudara-saudaraku Kalau kita melihat ini Corona sekali lagi saya bisa simpulkan itu apa berdampak kepada semua orang, mulai dari negara, perusahaan besar, perusahaan kecil, UKM, ya pengusaha-pengusaha kecil, sektor informal, dan termasuk rakyat, termasuk pekerja, ya terkena. Dan, jadi semua mendapatkan persoalan, jadi berhentilah kita, menurut saya, sudah saatnya kita untuk tidak mengeluh, mengeluh saja. Saya tahu sekarang banyak saudara-saudara kita, mungkin Anda juga di rumah yang terkena PHK, kemudian atau gajinya dipotong separuh. Jadi mari kita coba mencari solusi lain ya. Mengeluh saja, mengeluh itu tidak akan pernah apa menyelesaikan masalah. Mari kita mencari sebuah terobosan. Jangan-jangan sekarang kita dalam posisi di mana kita harus bergerak. Saran saya satu. Ya, kalau melihat ini, kalau melihat apa yang uh, yang terjadi kepada kita sekarang Mari kita mem memutuskan komit dalam diri kita saatnya kita mandiri, ya saatnya kita untuk tidak lagi tergantung kepada orang lain, ya kita sudah mengalami sendiri, ya tidak ada perusahaan yang tidak akan bangkrut. Mungkin selama ini ah, aman saya bekerja di perusahaan ini perusahaannya besar sekali milik konglomerat bisa bisa jatuh, bisa bangkrut, bisa melakukan lay off. Jadi menurut saya saatnya kita memotivasi diri kita, Hah mulai sekarang saya komit untuk tidak lagi tergantung kepada orang lain, ya. Anda lihat angka ini dan saya pikir angkanya akan terus membesar terus besar. Next, ya saya ingin menyampaikan satu quote yang sangat luar biasa, yang dari dulu saya selalu pakai ya. Ini ada salah satu orang terkaya di dunia, yaitu Bill Gates, ya. Bill Gates, pendiri Microsoft, dia bilang begini, ini quote-nya luar biasa. Kalau kita dilahirkan sebagai orang miskin, ya, itu bukan salah kita. Karena kita tidak akan pernah bisa memilih kita mau lahir dari keluarga apa. Keluarga kaya, keluarga miskin, nggak bisa. Ya, kita tidak bisa memilih siapa ayah kita, siapa ibu kita. Tapi kata Bill Gates, ya, jika kita meninggal dalam keadaan miskin, nah, itu ada salah kita. Jadi sekali lagi, saya sampaikan, Bill Gates... Berkata seperti ini, dan ini quote Bill Gates yang salah satu yang saya suka banget. Ya, kalau kita lahir sebagai anak orang miskin atau lahir sebagai orang yang miskin, itu bukan salah kita karena kita tidak bisa memilih takdir kita atau nasib kita. Tetapi kalau kita mati atau meninggal dalam keadaan miskin, itu ada andil kesalahan kita. Kenapa ya? Anda lihat yang berikut ini ya, kita lihat karena antara... Between B and D, antara B dan D, ini bahasa Inggris ya. Between B and D, dari C. Artinya gini, B itu adalah birth kelahiran dan D itu adalah death kematian. Jadi sebenarnya kita bisa baca seperti ini nih, ya. Between birth and death, dari C. C itu adalah chance ya. Kita lihat seperti ini berikut ini, ya. Ya nah, ini between birth and death, there is C. Jadi antara kelahiran dan kematian between birth and death dari si Chen. sebenarnya kita kalau kita di, diberi usia 60 tahun katakanlah kita mulai bisa berusaha di atas usia 15 tahun ya kalau kita diberi usia 60 tahun artinya kita punya waktu 45 tahun untuk berusaha ya kita kita punya kesempatan untuk merubah nasib ya kita punya kesempatan untuk hidup lebih baik itu-itu yang disampaikan oleh Bill Gates. Ya, jadi sekali lagi, Bill Gates mengatakan, kita sebenarnya punya pilihan. Ya, kita sebenarnya punya pilihan, kita punya kesempatan untuk hidup lebih baik, untuk hidup lebih kaya, untuk hidup lebih makmur, untuk hidup lebih sukses. Ya, sekali lagi, ya itu tergantung kita. Jadi kalau kita lahir sebagai anak orang miskin, kita nggak bisa nolak, itu takdir. Tetapi kalau meninggal sebagai orang miskin, sekali lagi, Bill Gates mengatakan, ini bukan kata saya, tapi saya setuju. Ya kita punya kesempatan, kita punya si, kita punya chance ya. Mari nah sekarang saya pikir kita adalah di uh, situasi corona di mana kita dirumahkan, belajar dari rumah, bekerja dari rumah. Jangan-jangan ini adalah momentum, saat yang paling tepat, saat yang paling pas kita dipaksa, mau dipaksa, mau terpaksa, mau ini adalah opportunity untuk kita manfaatkan ya. Saya akan mundur sedikit ya. Ternyata banyak sekali juga, ada beberapa maksud saya, pengusaha-pengusaha ya, yang tetap mencoba bertahan. Kita lihat ini luar biasa ya, tapi tidak semua seperti itu. Ana Avanti, dan ini orang yang lebih luar biasa. Nur Hayati Subakat namanya beliau adalah seorang perempuan, seorang ibu yang sangat luar biasa, mengawali dengan bisnis keluarga, dan membuat kosmetik tradisional, kosmetik Indonesia, Ya, kosmetik Indonesia yang sekarang mengalahkan brand-brand dari luar yaitu Wardah Dan ini orang luar biasa Ya, dia tidak memecat satupun, tidak mempihakkan satupun karyawannya Dia bilang begini Ya, karyawan itu kan adalah orang-orang yang selama ini membesarkan perusahaan saya Ya, oleh karena itu, kalau sekarang apa usaha saya sedikit turun karena corona Saya tetap akan berusaha mempertahankan mereka dan cukup banyak seperti itu walaupun ya walaupun tidak semua seperti itu ya jadi apa saudara-saudaraku yang uh, sedang mengikuti apa webinar saya kadang-kadang kita merasa suka uh oh, nggak adil betul ya bos saya itu gitu kadang-kadang kita selfish, kita menyalahkan diri ya kenapa kita di PHK ya ya jangan lupa bahwa tidak semua bos kita adalah orang-orang seperti Ibu Nur Nurhayati saya juga ngalamin tuh, dan banyak sekali teman-teman saya yang pengusaha, baik UMKM maupun pusat skala besar. Mereka juga repot, loh. Mereka juga berat, ya. Mereka harus, yang mereka pikirkan, banyak sekali: harus bayar cicilan bank, harus bayar bunga bank, harus bayar sewa, harus bayar listrik, harus bayar karyawan. Sementara pengusaha apa penerimaan tidak ada, ya. Jadi, kadang-kadang mereka mencoba bertahan, tapi kadang-kadang memang tidak bisa. Ya semua sulit, ya semua sulit. Jadi bukan kita aja nih yang sulit, tetapi semua sulit, ya semua sulit. Jadi artinya apa? Saatnya sekali lagi kita memutuskan oke okay, untuk tidak lagi tergantung kepada orang lain. Inilah waktunya. Ya peluang itu banyak sekali. Ya kita lihat, ternyata ada juga orang yang panen. Ya kadang-kadang ada satu uh, perkataan yang cukup menarik bahwa di balik musibah itu kadang-kadang ada anugerah. Di balik sebuah bencana itu ada sebuah peluang, ya kita lihat ya, ada beberapa industri, ada beberapa brand yang apa justru naik penghasilannya selama corona ini dia Contohnya anda lihat nih, Zoom. Tiba-tiba semua orang karena harus work from home, harus konferensi, harus meeting dari rumah, ya tiba-tiba saja apa permintaan akan, akan aplikasi ini luar biasa. Tiktok, Tiktok, orang di rumah kan stres, orang di rumah kan perlu hiburan, ya. Tiba-tiba ada keluarga bertiktokan dan ini juga mendambah revenue atau penghasil yang luar biasa. Jadi anda lihat tidak semuanya tidak semuanya apa drop gitu, tidak semuanya turun, tidak semuanya ancur gitu. Ada orang yang jeli ya memanfaatkan momen gitu ya dan dan menjadi apa tambahan penghasil luar biasa. Dan kita lihat juga yang berikut ini ya. Ini ada ada berapa produk yang dicari luar sangat luar biasa. Jadi menurut saya kalau anda ...ingin mencari uh, tambahan, ya, dan belajar berusaha, sekarang banyak sekali peluang. Ini barang-barang yang sangat dicari, ya. Mulai dari masker, ya, mulai dari hand sanitizer atau APD, walaupun ini barangkali cukup rumit. Tapi kalau bagi perusahaan-perusahaan yang selama ini, sebelum lay off karyawannya, sebelum memphk, kenapa tidak melakukan shifting, ya kan? Melakukan barangkali digeser perusahaannya atau... Ini kalau masker gampang sekali, di rumah aja bisa, ya. Kalau ada yang bisa di rumah menjahit, buatlah masker. Nih bayangkan ya, PSBB uh, ini, ya, PSBB ini, ya kalau diterapkan di banyak kota, katakanlah ada apa 40% saja penduduk Indonesia terkena PSBB, artinya apa apakah diwajibkan pakai masker keluar. Wih, 40% kali 260 juta penduduk Indonesia itu lebih dari 100 juta. Dan masker harus lebih dari satu. Tidak mungkin memakai itu tiap hari. Itu adalah peluang. Peluang yang luar biasa. ya Permintaannya luar biasa. Manfaatkan kain yang ada di rumah. Ya, potong, jahit, dan menjadi masker. Begitu juga hand sanitizer. Saya pikir juga tidak sulit membuatnya. ya Walaupun mencari alkohol sulit. Jadi Anda lihat, peluang itu luar biasa ya. Dan kita lihat, ya jangan lupa, saya suka sekali ini, ya perjuanganlah, ya penderitaanlah yang membuat kita menjadi lebih kuat. Kita sekarang menderita nih, ya sebagian dari kita menderita, sebagian besar dari kita mereka Jangan-jangan ini memang momentum untuk membuat kita harus bangkit, ya kan ke depan, hah saya tidak mau lagi tergantung kepada orang lain, bagaimana caranya? Ya, ya udah, berdikari Ya, entrepreneurship Ya, kewirausahaan Ya, mulailah dari kecil Ya, mulailah dari rumah Mulailah dari sekarang Itu adalah solusinya Barangkali Anda mengatakan Ah, Helmy yang ngomong doang Tidak Dalam perjalanan hidup saya Saya pun berkali-kali dipecat Termasuk yang terakhir ini Dan yang menggemparkan Indonesia Anda lihat ya Anda lihat, ya saya baru saja dipecat, ya diberhentikan, walaupun saya diberhentikan dengan hormat loh, ya. Dari uh, jabatan saya sebagai Dirut TVRI. Ya, sebelumnya juga saya pernah dipecat. Zaman Krismon, saya dipecat. Diberhentikan gitu. Tapi, jangan lupa ya, jangan lupa, jangan lupa. Ya, setiap kali saya dipecat atau diberhentikan, ya. Saya justru mendapatkan sesuatu yang lebih baik daripada... Sebelum saya dipecat Ya saya tuh sampai Sampai punya keyakinan Termasuk kemarin waktu saya dipecat Atau diberhentikan dengan hormat dari Jabatan saya sebagai dirut TVRI Yang sesuatu yang menjadi Waduh videonya ditonton jutaan orang Ya saya dipanggil rapat dengar pendapat Dengan DPR itu yang nonton lebih dari satu juta orang Saya dipersilakan membela diri Bicara lebih dari dalam hampir dua jam ya dan apa banyak sekali menjadi pelajaran bagi orang di situ ada unsur integritas ada unsur pertanggungjawaban dan saya saya apa melakukan apa suatu pembelaan yang uh, menurut orang uh, banyak sekali pelajaran dari situ apakah saya jatuh tidak ya hari itu saya diberhentikan resmi tanggal 16 Januari ya saya merasa lebih bahagia minimal saya lepas gitu ya dan tiba-tiba saja saya mendapatkan tawaran yang bikin banyak. Tawaran-tawaran jabatan, tawaran-tawaran sebagai konsultan, sebagai advisor. Job saya waktu itu uh, lumayan uh, bertambah ya. Saya menjadi pembicara seminar. Dengan harga saya naikin dibayar orang loh. Ya sayang sekali akhirnya terhenti gara-gara corona. Dimana pertemuan-pertemuan, seminar-seminar, pada jadwal saya ada roadshow segala macam. Sudah penuh itu. Tidak bisa lagi saya saya penuhi tetapi saya tidak pernah kehilangan akal. Saya tetap menjalaninya dengan dengan apa dengan baik. Saya ikutin uh, saran pemerintah, apakah saya berdiam di rumah? Tidak. Saya melakukan banyak hal. Saya manfaatkan waktu saya kosong. Saya membaca untuk bahan-bahan seminar saya berikutnya. Saya membuat bahan seminar. Saya habis corona ini waduh, saya punya 7 8 topik yang sangat luar biasa yang saya bisa share untuk Anda. Bagaimana cara melakukan presentasi? Bagaimana cara merayu investor hanya dalam waktu 3 menit yang kita sebut dengan pitching itu? Bagaimana public speaking yang baik? Sekarang kan pejabat-pejabat kita public speakingnya banyak dipertanyakan orang. Tidak kompak, ngomongnya hari ini, ah, besoknya diralat. Yang ngomongnya yang tidak perlu disampaikan, disampaikan. Ada yang ngomong kalau berenang bisa hamil. ya Jadi... Macam-macam gitu. Jadi, saya sekarang banyak diminta orang untuk mengajari bagaimana menjadi seorang public speaker yang baik. Ya, saya sekarang punya topik ya personal branding. Saya akan ngajarin. Karena saya tahu betul banyak sekali pengusaha-pengusaha kita, apalagi yang startup-startup itu, yang fintech-fintech itu luar biasa hebatnya. Kadang-kadang value perusahaannya luar biasa, tetapi apa, apa kemampuan financing-nya... Kadang-kadang tidak bagus gitu. Saya cukup lama menjadi dewan juri di kompetisi Wismilak Diplomat Success Challenge. Itu anak-anaknya luar biasa. Ide bisnisnya luar biasa. Sudah jalan. Omzetnya miliaran. Tetapi mereka kadang-kadang ngitung harga pokok penjualannya nggak bisa. Membedakan antara capex, Capital Expenditure, dan OPEC, Operational o -O Expenditure, operating Expenditure, mereka tidak paham. Mereka ngitung rugi labanya tidak paham. Ya mereka tidak tahu cara menentukan modal, ya tapi usahanya udah jalan, ya khasnya anak muda lah, ya. Jadi banyak hal yang ke depan, bagaimana cara jualan, ya, bagaimana cara membuat proposal, ya. Uh, saya, saya sekarang sedang siapkan semua. Sekaranglah waktunya. Malah di waktu-waktu di sekarang ini saya lagi juga menyiapkan satu novel saya yang nggak tahu apakah selesai atau tidak, ya. Jadi saya pernah dipecat. Ya, Saya pernah kalah pilkada tiga kali Bayangin nih, lihat nih Tiga kali saya kalah pilkada 2008 saya kalah nyalon wakil gubernur 2010 saya kalah nyalon uh, bupati Dan 2015 saya kalah uh, mencalonkan diri jadi wakil bupati Apakah saya runtuh? Tumbang tidak Ya, dan saya pakai betul tuh Begitu hari ini saya diberhentikan dari dirut TPRI saya memposting di Instagram saya. Saya cuma bicara begini. Saya bicara. Allah ya mungkin punya rencana lebih baik untuk saya. Ya Dan betul-betul saya jalanin. Saya ikhlas. Ya saya tahu betul mungkin Tuhan punya rencana. Karena rencana kita tidak sama dengan rencana Allah. Jadi sekarang pun kita mengalami hal ya persoalan. Mengalami kesulitan. Tetapi jangan lupa. Jangan-jangan itulah momen. Yang sengaja dibenturkan kepada kita Agar kita bangkit Agar kita mengganti sikap Agar kita merubah sikap Agar kita merubah mindset Untuk sekali lagi Jangan lagi tergantung kepada orang lain Ya harus berdiri di atas kaki sendiri Ya Hanya dengan menjadi Wira usaha One we, Ya Kita Ya hanya dengan menjadi pengusaha Kita akan mendapatkan penghasilan yang unlimited. Kalau kita menjadi pegawai, pekerja, ya, jangan lupa, penghasilan kita terbatas berapa sih? Paling tinggi gaji seseorang kan udah ketaker kata orang. Ya, dengan menjadi pengusaha kita punya kebebasan waktu. Ya, dengan menjadi pengusaha kita tidak takut lagi ya untuk dipecat. Tidak. Ya. Jadi jadi barangkali inilah momennya. Ya. Oke. Okay. Saya akan sharing bagaimana untuk tipsnya menjadi pengusaha itu. Nomor satu, ya, Anda lihat, ya, kita harus berani bermimpi, harus mimpi tuh, ya, kita harus berani bermimpi. Saya adalah seorang pemimpi yang sangat luar biasa, kan Anda tahu, Bapak, saya hanya pedagang kaki lima. Ya, tapi saya bermimpi waktu itu, saya harus merubah nasib, saya harus menjadi orang kaya, ya, sampai itu, ya. Anda kalau pernah baca buku di Secret, karya Ronda Byrne, ya bahwa ada yang namanya Law of Attraction, bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang Anda pikirkan, ya itu seperti message yang ditransmit ya ke kosmik sana dan balik tuh ke kita. Dan akan menjawab, ada yang disebut dengan mes takung, semestamen, dukung. Ya. Jadi berpikir dalam positif. Ya sekarang, mari kita bangun mimpi yang belum punya mimpi. Atau kalau dulu Anda punya mimpi, lanjutkan mimpi Anda. Mimpi harus sesuatu yang tinggi. Ya, wah, jadi kalau tidak tercapai masih cukup tinggi dia Enggak bayar Ya mimpi itu yang akan mendrive kita Membuat kita tidak capek Mimpi aja Ya insya Allah akan dikabulkan gitu ya Orang harus yakin dengan mimpinya Jadi sekali lagi Kita harus berani bermimpi. Nomor dua Ya nomor dua itu kita harus jeli melihat peluang Ya jeli melihat peluang Anda harus ngelirik ke kiri ke kanan ya anda harus banyak baca, Anda harus banyak bertanya, Anda harus banyak melihat Harus banyak observasi, jeli melihat peluang Ya, peluang kita di selama, selama corona saya sudah katakan tadi Ya, bisnis-bisnis yang ada hubungannya dengan makanan basic gitu Oh, itu laku keras tuh Bisnis-bisnis yang ternyata ada hubungannya dengan kesehatan laku keras Bisnis-bisnis yang ada hubungannya dengan preventif dari corona laku keras. Apa itu? Sarung tangan, hand sanitizer, masker, ya. Bisnis-bisnis yang ada hubungannya supaya tidak terserang corona. Ya, itu juga laku keras. Apa? Vitamin-vitamin. Anda lihatlah berapa produk vitamin harganya naik, langka, tidak ada botolan energi yang vitaminnya tinggi itu aja sempat hilang dari pasaran. Ya, jadi banyak sekali peluang dan ke depan pun. Oke, okay, Mas Elmi, mungkin corona Sebentar lagi selesai, abis itu kita ngapain? Percayalah, corona selesai Dunia ini akan memasuki tatanan maru Yang kita sebut sebagai new normal Ya dulu barangkali orang Indonesia ya Termasuk saya tidak terlalu peduli dengan makanan Ya dengan minuman gitu Sekarang akan sangat peduli Ya cara orang melayani di restoran juga akan mungkin lebih hati-hati Kalau dulu kan jarang yang pakai masker Jarang yang pakai sarung tangan Nanti barangkali semuanya akan begitu. Udah standar tuh, kalau enggak akan ditegur oleh orang lain. Ya, dan ya itu kita harus jeli melihat peluang. Ya. Jadi, sekarang banyak sekali ya ibu-ibu yang bisa masak, masaklah. Karena setelah sebulan, kita work from home. Ya, dimana orang tua, ibu yang selama ini bekerja, ada di rumah, harus masak tiap hari. Dan sekali lagi... Ada satu hal lagi, begitu learning from home ibu-ibu sekarang banyak menghabiskan waktu untuk menemanin anaknya belajar membuat PR. Mereka sudah tidak sempat lagi masak, ya mereka harus cari yang praktis-praktis. Sekarang anda tahu atau tidak, bumbu instan itu menjadi komoditi yang paling banyak dicari, ya makanan-makanan siap saji frozen food banyak sekali dicari. Jadi kita harus jeli melihat peluang. Ya kalau nggak jeli nanyalah apa yang lagi laku ya di, dicari orang ya dan empati empati aja. Uh saya ini sekarang butuh apa ya? Kok nyari ini susah? Kok nyari ini susah? Itulah peluang ya. Oke okay. dan yang berikutnya kita juga harus kreatif ah harus kreatif kreatif kreatif itu berpikir out of the box ya menciptakan sesuatu sesuatu, sesuatu yang mungkin selama ini tidak terpikir sama sekali. Anda tahu atau tidak tiba-tiba saja? Produk-produk uh, yang ada hubungannya dengan memasak itu banyak dibutuhkan, loh. Talenan mungkin, organizer tempat naruh bumbu itu banyak dibutuhkan. Tiba-tiba saja, uh, mainan untuk membunuh waktu di rumah itu menjadi banyak sekali dicari orang. Ya, permainan-permainan mungkin seperti monopoli, permainan-permainan ya yang keluarga bisa main ya permainan permainan ini ada unsur edukasi ya karena ibu-ibu kepengen supaya tidak diganggu oleh anaknya anaknya dikasih mainan sehingga ibu-ibu sempat masak sempat mengerjakan hal-hal yang lain jadi kita harus kreatif tuh berpikir berpikir tuh di samping itu se -se sejajar tuh jeli melihat peluang dan juga harus kreatif ya oke okay. dan berikutnya kita juga harus kerja keras ya untuk menjadi seorang pengusaha untuk menjadi seorang entrepreneur memang harus kerja keras kita nggak boleh lembek ya kan untuk rugi kan tergantung kita ya harus rajin untuk menawarkan kalaupun sekarang tidak bisa keluar rumah mungkin gunakan gunakan apa gadget kita gunakan handphone kita gunakan uh, apa medsos kita harus kerja keras kita kerja keras ya jadi jangan jangan males malas ya nggak ada orang sukses itu saya udah Bertemu dengan hampir seluruh orang kaya di Indonesia ini Karena dulu saya adalah MC Karena saya dulu adalah punya perusahaan yang kadang-kadang dipakai uh, Sebagai EU dipakai untuk launching banyak sekali produk gitu ya uh, Dari hampir semua orang kaya di Indonesia dan termasuk di dunia Tidak ada yang males, semuanya adalah pekerja keras Ya ada yang pulangnya tengah malam Ada yang kerja sampai jam 3 pagi Ya tidak ada yang males gitu Nggak ada tuh ongkang-ongkang kaki dapat duit tidak ada. Ya saya dulu bilang yang goyang-goyang kaki dapat duit itu hanya tukang jahit tuh. Jadi orang kaya, orang sukses semuanya adalah pekerja keras. Ya, itu saya lihat betul, saya menyaksikan sendiri. Jadi mari kita berkali sedikit bekerja lebih keras. Ya, walaupun nanti kalau kita sukses sebagai pengusaha, saatnya libur-libur. Kita punya uang untuk libur kemanapun. pun ya. Nomor 5, ya kiat saya berikutnya adalah Jangan cepat putus asa. Ya gagal itu biasa. Ya coba terus, coba terus. Ya ada orang mengatakan winner never quit, pemenang itu nggak pernah menyerah. Dan quitter never win. Orang yang gampang menyerah, yang gampang putus asa juga tidak akan pernah menjadi uh, apa pemenang. Saya adalah orang yang gagal berkali-kali. Waduh, saya gagal banyak banget saya di apa perusahaan saya gagal ditipu orang itu berkali-kali ya kadang-kadang yang -kadang nipu teman sendiri itu atau orang yang dekat dengan kita ya jadi tidak akan pernah membuat saya apa terpuruk meratap wah ini dulu nipu saya dan saya berhari-hari memikirkan dia balas dendam habis energi saya itu energi negatif itu jelek betul ya kita bisa stres bisa down bisa sakit Ya sementara yang bohongin kita barangkali gak sadar juga gitu ya. Jadi menurut saya mari kita mengisi dengan energi apa positif aja gitu ya. Jangan cepat putus asa. Orang cepat putus asa juga tidak berhasil lah. Tidak, tidak banyak yang orang cepat putus asa itu yang berhasil. Dan tips saya nomor enam. Berani mencoba. Coba aja. Ya gagal itu biasa. Sekali lagi, gagal itu biasa. Saya gagal berkali-kali. Ya dulu kita ingat ya Thomas Alva Edison itu untuk membuat lampu pijar yang kita kenal selama ini ya Dia nyobanya itu 10.000 kali Dia bilang I have not failed Saya tidak gagal, I've just found 10.000 ways that won't work saya, saya cuma menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil Ya dia tidak mengatakan itu dia gagal membuat lampu pijar pada awal-awal Dia mengatakan itu ya belum berhasil aja Belum berhasil dan gagal itu dua hal yang, yang berbeda Ya, jadi eh kita melihat dulu ada Billy Lim gue yang menginspirasi orang. Semuanya kalian Jack Ma, Jack Ma berkali-kali gagal. Ya, daftar mau jadi pekerja di sebuah apa? Fried chicken ya, KFC gitu. 29 orang kalau salah daftar, yang diterima 28, satu yang ditolak, yang ditolak itu dia tuh. Masuk perguruan tinggi Amerika ditolak berkali-kali, tapi sekarang Jack Ma menjadi orang salah satu orang paling kaya di dunia. Ya, semua orang berhasil pernah gagal. Tidak ada orang yang tidak pernah gagal. Orang yang tidak pernah gagal di dunia itu barangkali dia tidak terlalu mencoba. Ya, tidak mencoba ya demikian apa maksimal, ya. Ada orang ya. Dia sebenarnya bisa lompat 6 meter, tapi dia target cuma 4 meter. Dia target 4 meter, ya nggak berangkat gagal dong. Ya, coba mestinya dia target 7 dong, ya kan begitu. Jadi ya. Jadi harus begitu. Ya. Dan berikutnya nomor 7. Kita harus memanfaatkan network. Banyak orang berhasil, orang kaya itu karena networknya luas sekali. Ya, kita harus punya network yang luar biasa. Manfaatkan network. Nah, sekarang kita corona tuh. Manfaatkan teman eh yang lama. Kan kemarin waktu kerja sih bukan tidak pernah berkomunikasi. Sekarang komunikasi. Eh, ada ada cuan apa nih? Ada peluang apa nih? Ada rezeki apa nih? Ada order apa nih? Mungkin saya bisa bantu. Ada peluang apa nih? Jadi, sekarang kita harus harus apa jelas manfaatkan netro ya uh, gunakan medsos kita gunakan wag kita tawarkan apa bantuan tawarkan apa yang kita bisa lakukan atau cari apa yang bisa kita bantu jadi di situ peluangnya jadi orang hebat itu orang sukses itu biasanya network-nya luas sekali ya, yang selama ini punya apa ya nggak terlalu uh, rajin bergaul atau terlalu sibuk tidak berorganisasi tidak ngumpul sekarang kan punya waktu banyak tuh ya saya aja berhari-hari ini toto ada orang yang nggak pernah hubungi saya eh mas selmi hari masih manggil Pak Dirut sehat sehat apa gitu jadi itu penting ya jangan-jangan di situ ada peluang apa yang bisa saya bantu Pak ya walaupun saya tahu sekarang sulit tetapi mari mencoba mari mencoba kalau kita nggak mencoba kita tidak akan pernah tahu ya oke okay. berikutnya ya ah kalau mau sukses, katanya memang harus punya kemampuan untuk menjual. Saya dulu menerangkan satu proses produksi, ya, mulai dari produksi dan sebagainya itu, ya, kalau barang itu diproduksi dan sebagainya dan sebagainya, semuanya dapat duit, mulai dari pekerjanya, ya, dan yang paling besar duit itu adalah dimakan oleh para penjual. Saya dulu pernah cerita ya. Sepatu-sepatu uh, branded itu di Amerika barangkali harganya satu pair, satu pasang, 100 dolar. medi in Indonesia, ya padahal Indonesia barangkali dijual oleh orang Indonesia mungkin tidak sampai 20 dolar. Anda lihat, ya, pemilik pabrik sepatu itu aja, ya, jadi dapatnya berapa gitu? Yang lebih kaya itu adalah yang menjual. Dan saya... Saya katakan kepada anda semua orang kaya semua orang duitnya banyak itu hasilnya itu adalah dari para penjual ya top 10 orang paling kaya se-indonesia, sedunia, top 100 semuanya adalah para penjual ya bukan peneliti, bukan konsultan, bukan dosen, bukan gubernur, bukan presiden bahkan semuanya adalah para penjual, para pengusaha, jadi kalau Anda mau kaya, kalau Anda mau berhasil secara ekonomi, kita harus bisa jualan. Mas Almi, saya nggak bisa jualan. Ya nggak apa-apa, kalau sementara sekarang ada yang baru belajar. Kalau kita nggak bisa jualan, ya walaupun saya pikir jualan itu bisa dilakukan ya. Ada banyak kita jualan melalui Instagram, jualan melalui Facebook, jualan melalui WA Group, jualan dengan nitip-nitip dengan orang lain, bisa dong. Tapi kalau nggak bisa juga, sekarang kan banyak marketplace, ya. Ada perusahaan yang kerjanya menjualkan ya produk orang lain. Ya, seperti sekarang di Indonesia sebut saja ada Tokopedia, ada Shopee, ada Bukalapak. Kan kita bisa bikin toko terus itu. Ya. Yang menjualkan mereka dengan jaringannya, orang mencari di sana. Begitu ada yang pesan barang kita, dia akan menghubungi kita. Jadi, pokoknya kalau mau berhasil, ya, buatlah produk yang bisa dijual. Kalau kita bisa menjual sendiri pasti untungnya paling besar. Tapi kalau nggak bisa, saya kasih tips. Sekarang banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bisa membantu jualin produk anda. Tugas kita adalah membuat produk yang diminati orang. Ya, nah kembali ke rumah. Saya berkali-kali di mana-mana saya bicara. Ya saatnya Corona sekarang mungkin kesempatan bagi anda. Untuk mengajak seluruh anggota keluarga, yuk kita bisnis yuk, mulai dari kecil-kecilan. Ya, lihat apa sih yang bisa dibuat oleh keluarga kita ini. Dulu, saya waktu di Amerika senang sekali ada beberapa buku tentang yang disebut dengan Home Entrepreneur. Atau Weekend Entrepreneur, itu dahsyat tuh. Keluarga menengah di luar negeri itu dia kadang-kadang penghasilannya tinggi tetapi ilmu itu bukan ilmu, itu spirit tuh nggak bisa diajarkan di sekolah itu spirit, itu jiwa ya, bagaimana kita membiasakan anak-anak kita, anda lihat ya teman-teman uh, kita itu kadang-kadang kalau orang Indonesia yang, yang warga pribumi ya mereka kalau dia berhasil sebagai pedagang pun, kadang-kadang anaknya disekolahkan setinggi mungkin dia bilang, biar nggak jadi gue gue kepengen anak gue jadi dokter kok pengen anak gue jadi insinyur dia salah padahal bapaknya kaya dari dagang dari dagang besi bekas lah dagang apalah yang dianggap itu nggak elit tuh nggak kerja ya allah dia kaya dari situ tuh ya mari kita belajar ya ya sementara teman-teman kita yang lain itu dia punya toko anaknya dari kecil udah dicemplung di toko udah belajar dagang dia ya di Amerika disebut dengan weekend weekend entrepreneur dia ajaklah setiap weekend Anak-anaknya berusaha, mungkin buat burger, dia datang ke lapangan-lapangan, dia jual. Mungkin dia ngecek rumah tetangga. Ya, jangan hina. Ya, jangan merasa terhina. Ya, jangan merasa gengsi. Aduh, makan tuh gengsi. Ya, sekarang lah saatnya. Ya, lihat di rumah. Apa sih skill di rumah ini? Mungkin istri bisa masak, ya jual masakan dong. Mungkin istri bisa jahit, ya buat yang dijahit-jahit lah buat masker dan sebagainya. Oh mungkin si bapak jago melukis, buatlah lukisan, buatlah desain. Wah sekarang banyak orang butuh desain kan, tiba-tiba ibu-ibu, bapak-bapak sekarang jualan produk kan, belum tentu dia bisa berikan bikin desain logo, bikin flyer. Yang jago fotografi mungkin bisa jual ya foto produk. Yang jago nukang mungkin dia bisa bikin beberapa alat-alat dari kayu dijadikan mainan, dijadikan peralatan dapur dan sebagainya sebagainya jadi mulai dari rumah manfaatkan sekitar-kita manfaatkan anggota keluarga manfaatkan pembantu manfaatkan lingkungan kalau masih punya halaman nggak ada salah itu apa tanam produk-produk yang cepat tumbuh ya tanam singkong lebih cepat tuh ya kan bisa menjadi uh, tambahan untuk makanan bisa dijual juga singkong gorengnya eh saya ingat nih tetangga tetangga saya dan keluarga saya maci saya itu sekarang itu loh, menjual itu banyak sekali dia, dia bikin keripik singkong ya, dia bikin keripik kentang dia iris tipis-tipis waduh, itu banyak sekali bicara orang, ya cemilan-cemilan banyak sekali, kenapa orang sekarang nonton TV di rumah, nonton Netflix, nonton Who ya, mereka butuh cemilan, dan itu laku banget, tinggal di branding branding kecil-kecilan, ah, yang lucu-lucu namanya apa aja lah, ya jadi, menurut saya, peluang itu banyak sekali manfaatnya kan? ya bisa gotong royong ada juga yang membuat sosioprenur dalam arti produk-produk yang untuk disumbangkan ke orang lain ah itu keren juga jadi apapun jadi jangan-jangan-jangan apa tidak aktif di rumah boring juga kalau menjalani rutinitas ya bikinlah suatu kegiatan syukur-syukur kegiatan itu menghasilkan dengan demikian jadilah entrepreneur itu yang kita sebut dengan home entrepreneur kan banyak sekali Ya, industri besar itu berawal dari home industry. Kita dulu ingat Brownies Amanda, Wardah, dan sebagainya. Jadi, ya termasuk dulu ada satu pengusaha muda namanya Gazan. Ya, yang Zanana Chip itu juga. Waduh, cerita-ceritanya storytelling-nya keren banget. Dan sekarang dia menjadi pengusaha. Ya, cuma tamat SMA masih budak betul. Tapi, kemampuan entrepreneurship-nya luar biasa. Jadi, menurut saya, ya... Uh, kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Jadi, saya hanya ingin mengatakan kepada Anda, mari kita menjadi orang yang tidak mengeluh. Ya, mari kita menjadi pribadi yang kuat. Tekadkan sekali lagi untuk tidak tergantung kepada orang lain. Dan supaya kita tidak tergantung kepada orang lain, kita jadikan diri kita menjadi bos diri kita. Jadilah pengusaha, jadilah entrepreneur, karena dengan menjadi entrepreneur, Anda akan terbuka kemungkinan untuk sukses yang tanpa batas. ya Yang tidak lagi ketakar kalau Anda hanya menjadi seorang pegawai. Dengan tidak menjadi pegawai, Anda tidak akan pernah takut. ya Kalau terjadi lagi persoalan seperti ini, dan Anda dirumahkan, Anda di PHK, Anda di layout. Sudah ada pertanyaan saya? Dari Abayu, bagaimana bisa Abayu investor dalam 3 menit? Ya, sebenarnya ada ilmunya nih, yuk, yaitu disebut dengan pitching. Ya, pitch itu artinya apa sih? Pitch itu adalah membuat sesuatu presentasi yang pitch. Anda bagikan begini, ini ada ilmunya ya. Nanti saya akan sharing, mungkin saya akan bikin webinar tersendiri untuk ini. Ya, kemarin waktu saya dengan Mas Mardigu. Ya, dan kemudian saya mengundang dua investor papan atas Indonesia yaitu Sandiaga Uno dan, dan juga Gita Wirjawan Saya memberikan modal ya, bekal kepada 100 CEO waktu itu How to do the pitching Pitching itu adalah apa, kita menjual ide kita Merayu investor only in 3 minutes. Karena begini, yang namanya investor, orang-orang kaya itu kan belum tentu punya waktu banyak untuk kita Minta waktu ke dia, belum tentu kita juga dapet Iya kan? Nah kadang-kadang kita ketemu dengan mereka itu, nggak sengaja ketemu di kondangan Eh ternyata ada ini nih, orang kaya nih, investor nih Bisa ketemunya itu di tempat parkir, bisa ketemunya di supermarket Bisa ketemunya di lift Ya, itu yang harus dimanfaatkan Ya itu ada ilmunya tersendiri Ya ada ilmu tersendiri yang tidak mungkin saya jelaskan sekarang Ya, pokoknya anda harus bikin presentasi Langsung straight to the point Menarik Ya, yang membuat Hmm, gue butuh nih Ya, jadi Anda harus menggunakan daya visual anda Anda harus menggunakan emosi anda Anda harus jelas apa yang anda minta Anda harus jelas Apa yang anda tawarkan Berapa keuntung untuk beliau Anda harus jelaskan Apa pengalaman anda Anda harus jelaskan kenapa barang itu dibutuhkan Ya Anda harus jelaskan market size-nya Itu kira-kira itu tuh Betapa berapa besar sih potensi keuntungannya Karena investor itu yang penting kan kan itu Jadi itu yang namanya ilmu pitching Ya jadi saya akan buat sendiri dengan Great Edu How to do the pitching Ya in 3 minute Dan kalau kita bikin proposal itu Tidak perlu sampai berlembar-lembar Ada yang mengatakan 10 halaman cukup 12 halaman cukup Ada yang mengatakan 8 halaman cukup Ya bagaimana membuat Presentasinya itu akan ada kelas tersendiri. Jadi ya menarik. Jadi ini untuk yang lebih advance ya. Jadi nanti menurut saya yang penting ada spirit dulu untuk menjadi pengusaha, untuk menjadi home entrepreneur, mulai dari rumah lihat lingkungan kita apa saja yang apa saja yang kita bisa lakukan untuk bidang usaha. Bukan saja dalam rangka mencari uang ya. Yes. Tapi kalau itu juga tidak apa-apa minimal ada kegiatan. Karena saya tahu nih. Kita akan tidak akan pernah tahu nih Corona akan berakhirnya kapan, ya PSBB ini akan berlangsung sampai kapan dimana kita tidak boleh keluar rumah sampai berlangsung kapan kita juga tidak pernah tahu. Ada yang mengatakan kita masih dalam kurva naik, ada yang mengatakan sudah akan turun ya. Yang saya senang sekarang bahwa jumlah yang sembuh lebih banyak daripada jumlah yang meninggal itu satu indikasi baik walaupun angkanya masih tinggi sekali. Oleh karena itu persiapkan diri kita. Ya, agar menjadi pribadi ya yang lebih baik lagi. Jadi kita percaya betul badai ini pasti berlalu. Ya, kita berharap uh, kita bersiap sekarang karena kita banyak hal yang kita tidak bisa lakukan secara normal lagi karena sekarang ada new normal, kenormalan baru. Ya, kita berharap persiapkan diri ya, ikut webinar, menambah ilmu, itu sangat penting. Ada lagi? Baik. Ini dari Gusti Apakah bisa menjadi pengusaha, tapi posisi masih pegawai bisa? Saya dulu kan, saya dulu kan pernah 26 tahun pegawai negeri, Mas. Kita bisa manfaatin waktu, kita kan bisa jualan, apalagi sekarang, bisa jualan, bisa titip orang lain. Kita bisa bekerja setelah pulang kerja, kita bisa kerja Sabtu Minggu. Jadi kita tidak, tidak mengambil waktu kita uh, selama bekerja, nggak boleh dong. Tetapi kita bisa memanfaatkan, kita bisa memanfaatkan waktu istirahat. Ya, jadi pekerjaan kantor kita tetap bertahan, tetap bisa kita lakukan baik, kita menjadi pegawai yang baik, tetapi kita bisa memanfaatkan waktu-waktu di luar itu. Ya, setelah pulang, sebelum masuk kerja, waktu istirahat atau weekend. Kalau untuk jualannya kita bisa titip di marketplace atau kita bisa uh, melakukan penjualan online. Begitu Mas Gusti. Niko. Bagaimana cara mengelola personal branding? Saya banyak sekali apa bahan-bahan seminar untuk melakukan personal branding. Ya, jadi mungkin saya juga akan membuat kelas itu webinar ya. Jadi Anda ini ini penting nih. Jadi personal branding itu keliru kalau disampaikan dikatakan orang hanya diperlukan untuk orang yang ingin ngetop. Tidak. Ya, ingin saya sampaikan manusia itu punya branding sama seperti halnya dengan produk. Sama sepertinya dengan apa produk-produk yang kita kenal selama ini. Kopi punya brand, ada Starbucks, ada Coffee Bean dan sebagainya. Dan manusia pun punya brand. Jack Bezos mengatakan, apa itu personal branding? Itu adalah sesuatu kata, ya sesuatu frasa yang melekat ke kita. Yang yang melekat ke manusia kalau ditanyakan ke orang lain. Helmiaya. Kalau menurut anda helmnya me apa? Berkali saya akan, oh, Raja kuis di rute ferry, di rute yang dipecat, ya, Raja reality show, ya, jadi pengusaha event organizer, ahli komunikasi, that's my brand. Atau saya contohkan begini, misalnya pelawak Indonesia yang paling besok kita akan dapat satu nama, Tukul, that's brand atau pengusaha atau raja ojek online kita akan dapat satu nama Nadim Makarin dead brand. Ya, yeah. atau pengacara yang hampir memenangkan semua kasusnya. Siapa? Yusril Izamaindra. Jadi itu yang disebut dengan personal branding itu bisa dari sikap, bisa dari pencapaian, bisa dari atau seseorang Pesulap yang nggak pakai ngomong, kita akan dapat nama limbat. Bisa keunikan, ah, punya diferensiasi. Punya diferensiasi. Personal branding itu adalah diferensiasi. Jadilah orang yang punya brand, tapi kalau bisa, brandnya itu yang positif. Dan brandnya itu harus kuat, sehingga kalau ada investor cari yang dicari kita. Kalau ada orang yang ingin memberikan jabatan tertentu, pekerjaan yang dicari kita. Misalnya, seorang bos, uh, saya pengen mencari seorang manajer yang akan saya letakkan di Palembang. Ya, kalau bisa itu adalah penduduk berasal dari Palembang yang punya skill, misalnya dia insinyur dalam bidang arsitektur. Nah, yang dapat tuh kita. Ya, oleh karena itu kita, brand kita harus tahu kalau kita orang Palembang, kalau kita adalah arsitek dengan karya yang sudah dikenal. Jadi, Itulah kira-kira. Nanti ada ilmunya sendiri ya. ya. Saya janjikan kita akan punya kelas tersendiri tentang personal branding. Masih lagi? Wih, juga nih. Bagaimana cara memperluas relasi? Nah, ini pelajaran uh, personal branding juga. Ya, rumus sukses itu adalah pergaulan. Ya, kalau kita ingin misalnya sebagai artis yang sukses, bergaulan dengan orang-orang yang menunjang dunia keartisan. Kalau Anda ingin dikenal sebagai ahli IT, yang terkenal, anda harus bergaul di bidang itu tuh, mencari relasi, ikut seminar, ikut tempat mereka berkumpul, ngerti? Kalau kita mau menjadi kaya, bergaul dengan orang-orang kaya, Insya Allah ketularan. Misalnya ikut main golf, ya. Ya, jadi yang seperti itulah. Kalau enggak, minimal kita datang ke lapangan golf. Bergaul dengan mereka, bertemu dengan mereka. Biasanya kalau mereka butuh orang, ah, lu nih gitu. Jadi. Relasi itu penting. Ya dalam pengalaman saya, ya hidup saya banyak sekali mendapatkan rezeki dari kemudahan karena saya punya relasi yang sangat luas. Termasuk bagaimana saya bisa dalam 2 tahun bisa membangun TVRI dari yang tidak ditonton orang menjadi tontonan orang karena saya punya relasi yang sangat luas. Jadi binalah relasi. Jadi ngumpulah dengan orang-orang yang ada manfaatnya untuk Anda. Berhentilah ngumpul dengan orang-orang yang kadang-kadang gak ada manfaatnya atau manfaatnya itu negatif untuk Anda. Jadi... Atau tidak menolong Anda Jadi pilih komunitas Itu pelajaran personal branding Mulai jualan tanpa modal Apa bisa? Bisa Jualan tanpa modal bisa Jualin barang orang lain dong. Itu <gifat> ya. Yeah. Jadi yang penting Anda punya skill jualan Kalau Anda mau jualan tanpa modal jualah barang orang lain ya. Yeah. Kadang-kadang Untungnya lebih besar daripada punya barang Jack Ma itu kan Alibaba.com kan cuma menjual-jualkan barang orang lain Tapi dia lebih kaya dari pemilik barang manapun Ya jadi sebenarnya Tergantung angle-nya dari mana Anda Ya kalau Anda nggak punya modal Ya Anda harus merayu orang yang punya modal Lagi-lagi kemampuan komunikasi Pendekatan, melobi, pergaulan Meluaskan relasi adalah intinya Dan semuanya adalah komunikasi Saya juga mungkin akan banyak sekali Membuat kelas-kelas Bagaimana cara komunikasi? Ya, hidup saya itu adalah penuh dengan komunikasi. Ya, tiap hari. Saya memimpin TVRI adalah saya memanfaatkan saya sebagai seorang komunikator. Saya mendekati pemerintah, saya mendekatin anggota DPR, saya mendekatin kawan sejawat, sehingga musisi manapun pernah bermain di TVRI, termasuk Glenn Fredly. Hey Glenn, lo nyanyi tempat gue lah. Dan Glenn tidak minta bayar tinggi sekali pada saat saya memimpin TVRI. Jadi, semuanya adalah apa ya... Uh, kelenturan kita dalam berkomunikasi. Jadi mungkin berikutnya saya akan apa memberikan tips-tips bagaimana menjadi seorang pembicara yang baik, bagaimana menjadi seorang komunikator yang baik. Ya, uh, itu penting, itu penting. Kadang-kadang uh, orang tuh lebih menghargai bagaimana kita berekspresi, bagaimana kita berkomunikasi. Ya, sebagai penjual kita harus bisa komunikasi. Ya, walaupun komunikasi itu juga bermacam-macam ya jadi menurut saya uh, masih ada problem di 5 ini lagi, masih ada yang ingin ditanyakan? kalau tidak ada saya hanya ingin uh, merep up, jadi terima kasih Anda sudah bersama saya, semoga apa yang kita perbincangkan malam ini apa yang saya sharing malam ini bermanfaat, jadi saya mengajak mari kita bangkit ya, tidak lagi menjadi orang yang mengeluh, ya, tidak pernah ada orang sukses dari mengeluh. Ya, mengeluh itu tidak menyelesaikan uh, persoalan. Jadi, saran saya, mari kita bangkit, mari kita menjadi pribadi yang berdikari, ya, manfaatkan momen ini. Kita terpaksa dipaksa untuk menjadi orang-orang yang tidak bisa lagi tergantung pada orang lain. Majikan tempat kita bekerja mungkin tidak lagi bisa membantu kita karena majikan kita pun barangkali sedang ada persoalan juga, mikirin utang, mikirin gaji, mikirin sewa, mikirin biaya listrik dan sebagainya dan sebagainya dan juga punya persoalan harus membayar banyak orang ya. Manfaatkan momen ini, mengoptimalkan diri. Lihat sekitar kita, apa yang bisa kita kelola, apa yang kita bisa jadikan usaha. Ya. Dan untuk selanjutnya ya, yang penting tekad dulu, yang penting mimpi dulu. Ya, ilmu-ilmu yang lain mungkin saya akan apa membagi lagi sharing dalam webinar-webinar selanjutnya. Bagaimana cara jualan, bagaimana cara menghitung harga pokok, bagaimana cara menghitung untung, bagaimana cara mencari investor, bagaimana cara presentasi, bagaimana membranding diri kita supaya sukses. Ya, akan uh, kita bahas dalam kelas-kelas selanjutnya. Jadi terima kasih, salam sukses dari saya, sekali lagi ya. Mari kita bermimpi. Hanya dengan bermimpi kita bisa sampai kepada apa yang kita mimpikan, ya. Baik, terima kasih. Selamat, malam. kita jumpa lagi dalam kelas selanjutnya.